Hei oke okay, kembali lagi bersama gua dan kake Zeus oke okay? kake Zeus kakek kita semua ya bosku Kali ini gua bawa model 48.871 perak Sisa dari gua withdraw kemarin ya bosku ya Gua genepin withdraw 500.000 Dan sisanya 48.000 ini ya bosku Kita coba kita main dengan model 48.000 ya Langsung aja kita gaskan di bed 250 Mantap sekali langsung disambar sama petir Walaupun kali dua ya Lumayan sekali bosku ya. Jangan lupa di like like dulu ya di komen, di subscribe. Yang pastinya channel gue harus di subscribe ya bosku ya supaya kalian nggak ketinggalan info info pola-pola gacor terbaru dari gue ini bosku. Oke kembali lagi yo ih satu lagi tuh ya. Setelah kita motong kurban ya bosku ya. Gue sekarang sambil nongkrong di apa? Apa sih ini namanya? Bisa dibilang, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak mungkin dibilang kafe lah ya. Ini kita, kita ngobrol di Warkop ya bosku ya. kalau kafe nggak ada jual-jual pulsa soalnya. Kita lagi nongkrong di Warkop ya bosku ya. Kita sambil santai-santai di Warkop sambil nyocol ya bosku ya. Kita habiskan, uh, kalau misalnya ini rungkat ya, kita habiskan ya. Kalau misalnya ini dapet ya mantap ya bosku ya. Oke, okay, kita coba-coba cari gratisan dulu kalau dapat gratisan ya bagus kalau enggak ya udah kita langsung buy spin nanti mungkin di 20 dulu aja kali ya bosku kita buy spin 20 oke okay, kita take-in bednya dan gua coba spin cepat 10 kali bosku semoga aja mau kalau misalnya dia belum mau juga abis diturboin nanti kita langsung buy spin kita turboin 20 nanti ya habis ini Oh ternyata dapat bosku mantap sekali Joss gandos ya Top Marco tok lah Mantep banget bosku Terbaik memang kaki Zeus ini Oke okay, nice Merahnya juga hmm, mantap Oke okay, walaupun kali dua lumayan lah Yuk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 Buat kalian yang mau tahu gue main di mana gue main di website yang paling gacor ya bosku Website yang selalu gue mainin ini gak pernah henti-hentinya ya, memberikan gue cuan ya bosku ya Walaupun mau uh, apa 50 ribu, 100 ribu atau 200.000 ribu, tetep aja ya Mendingan uh, profit sedikit tapi konsisten daripada profit gede, abis itu rungkat terus ya bosku ya Jadi mainnya santai aja ya bosku, jangan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 Mantap, thank you banget Kak ke Jens ya. belum dapat bosku, kita coba spin cepat 10 lagi ya tapi kita tikin dulu bednya di 1000 ya, 10 kali aja semoga dikasih ya, Nih, kasihkan bosku 10 yoi, cincinnya connect bosku, mantap kali 10 lumayan banget 22.000 ya, gaskan bosku, mantap Ayo dong, mana skaternya Kasih lagi Zeus Skater gratisnya mantep, ayu. Aduh. Kalau gue sih ini anggapnya karena gue memang tadi ini nih mau ngabisin kalau misalnya rumput karena gue main masih sore bosku. Biasanya gue main di tengah malam ya. Kalau sore-sore gini ya ternyata gacor juga ternyata ya.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 Ai meu Deus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 Eh, uh, dapat langsung masuk nih. Kalau enggak dapat boncos biasanya, tapi nggak enggak boncos, boncos banget sih. Biasanya sih masih dikasih ya, walaupun belum tentu balik modal. Tapi feeling gue sih dapat ini. Ayo, mana petir merahnya? aduh Bener kan feeling gua apa oke okay, nggak apa-apa bosku ya. kita alin aja bosku kita anggap aja yang tadi emang modalnya gua niat mau abisin nih kita alin aja bosku ya kita beli 120 ribu yo jadi cacing jadi cacing lo jadi naga jadi naga oke okay, langsung aja tuh mantap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 Merahnya Mantap 1.200 Oh 2.400 Mantap Badoo Ini yang gua tunggu-tunggu nih Jebet Petirnya ke, ke Petir ke Gila 7.200 hmm, Oke okay, Mantap banget sih kakek Emang the best Oke okay, Gokil Gila Buset dah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 silahkan kalian tanya-tanya aja ada orang yang masuk dari Belanda. Oke kita langsung video aja bosku ya. Thank you banget buat kalian yang selalu nonton gue. Sh Jangan lupa like.